Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persinyalan neuroendokrin atau yang dikenal sebagai neuroendocrine signaling. Pada persinyalan neuroendokrin, neuron atau yang disebut juga sebagai sel saraf dapat bertindak sebagai neurosecretory cell. Hal ini karena neuron dapat mensekresikan molekul yang disebut neurohormon. Bagaimanakah mekanisme persinyalannya? Prosesnya sangatlah mudah untuk diingat. Yaitu, neurohormon akan berdifusi dari sel sarap melewati pembuluh darah untuk menuju sel target. Jika diperhatikan, prosesnya hampir mirip dengan persinyalan sinaptik yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi apa sih yang membedakannya? Bedanya adalah, pada persinyalan sinaptik, molekul atau sinyal disekresikan oleh neuron tidak melewati pembuluh darah. Sedangkan pada persinyalan neuroendokrin molekul atau sinyal disekresikan oleh neuron dengan melewati pembuluh darah. Nah, mudah bukan? Salah satu contoh dari neurohormon ini adalah ADH atau anti hormon. hormone. ADH ini dapat berperan dalam fungsi ginjal dan berperan juga dalam mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuh kita. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai persinyalan neuroendocrine. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.